Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik terbaru dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Alhamdulillah selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita bangga, kita bahagia dengan Leslar yang selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya. Apalagi Baby BBL selalu bikin salfok, Masya Allah. Kita lihat juga bersahabat ya. Tentunya komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Adriani Aziz mengatakan, Masya Allah, Leslar family bersama orang-orang baik. Alhamdulillah, Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga persahabat kita simak di unggah selanjutnya ini ada potret ya, tentunya momen saat liburan Leslar di Bali. Kita juga selalu dibikin bahagia ketika melihat kebersamaan Lesti dan Bilar serta BBL mudah-mudahan selalu seperti ini selalu romantis, harmonis rumah tangga dan tentunya ya ya, selalu banyak doa, dukungan ...untuk idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan Sakinah mewadah rumah tangga... ...untuk Lesti dan rizky bilang Kemudian juga persahabat kita simak... ...di selanjutnya ada kan juga... ...dari Marwah FC, Masya Allah. Momen ketika para tim sepak bola nih... ya sedang melaksanakan... ...ibadah sholat maghrib. Papa Bi juga terlihat persahabatnya... ...sedang khusyuk, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu seperti ini, konsisten... Mudah-mudahan juga persahabat, ya. Teman, kerabat, papa, bi, tentunya selalu mensupport dengan tulus. Kumpulkan kami lagi nanti di surgamu, ya Rob. Amin. Doa-doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Selalu bangga dan selalu bahagia melihat papa bilar bergabung dengan tim Marwa. Selain main bola, tentunya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama juga. Masya Allah. Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya. Ada cidukan juga untuk warga Konoha. Papa Bilar terpantau, masuk tentunya TV Trans 7 di acara Insert. Ini wawancara semalam ya. Insert pun persahabatnya mewawancarai Papa Bilar. Memang Rizky Bilar dan Leslie Kejora. Ini masih tentunya menjadi sorotan. Masih menjadi persahabatnya tentunya bahan-bahan berita buat media. Terbukti Leslar Persahabatnya selalu menjadi pemeran utama Ini keren banget Selalu membuat kita bangga pastinya Kita lihat juga persahabatnya Kalimat komentar pun tentunya banyak juga diberikan Di antaranya dari akun Nurul Rahmatika mengatakan Masya Allah manisnya senyum anak soleh ganteng ibu Yuk kita sama-sama pantau akun gosip yang melenceng dari pemberitaan baik ini Kemudian juga persahabat kita lihat komentar selanjutnya dari akun, Jani Syahara mengatakan, sudah masuk insert aja, katanya itu ya. Kita lihat juga komentar selanjutnya. Ada melenceng, gatumin ber Beritanya biasanya kan suka ditambahin, katanya itu, persahabat ya. Tentunya kita selalu memantau akun-akun gosip. Mudah-mudahan tentunya beritanya yang baik-baik untuk idola kita. Selanjutnya, persahabat disimak juga di unggahan Mama Kejiora. Kembali 2 jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan keluarga besar, Lesti Kejora. Ada mama, ada ayah, Masya Allah banget ya. Ini menghadiri acara lamarannya Bibi Indi. Bismillah, mudah-mudahan lancar sampai hari H untuk Bibi Indi. Doakan selalu terbaik untuk keluarga besar. Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya. Ini ada cidukan vitamin juga untuk warga Konoha, detik-detik persahabatnya, ini Bang Boril menghampiri Rizky Bilar, tuh terlihat Bang Boril menghampiri dan ngajak salaman Papa B, Masya Allah, Papa Bilar luar biasa, langsung memeluk Video ini pun persahabatnya mendapatkan beragam komentar di antaranya bersama dari akun Winduri mengatakan, Masya "Masyaallah tabarakallah, tetap jadi orang baik ya Papa B, semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin ya robbal alamin." Berikutnya kita lihat juga dari akun Selawat Fitri 54. "Hatimu terbuat dari apa Bang B? Jujur. Aku mah masih gedek. Pas heboh kasus ke sini sini, suka nyindir-nyindir di IGS katanya tuh persahabat. Ada juga tanggapan lain dari akun Al-Khalifi Bil Fakih. Masyaallah Allah, tebarakallah. Leslar kesayangan kita anak-anak baik. Makanya kalau ada yang mengusik kebahagiaan mereka, kita suka sakit hati. Bahagia terus, Leslar Family, kesayangan. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Terus, makin sukses dan sehat-sehat semuanya. Amin, ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Luar biasa, begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan untuk Leslar Family. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar baik berikutnya. Persatabatih, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan informasi terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.